Ay Allah Akankah sampai umur kami datang di bulan Ramadhan? Apakah kau izinkan umur kami sampai datangnya bulan suci Ramadhan? Ya Rabb Andai kau masih panjangkan umur kami Untuk menikmati kenikmatan bulan suci Ramadhan Izinkan kami sebagai hamba yang beribadah kepadaMu. Yang taat kepadamu Menghidupkan malam-malam Ramadhan Dengan diamulai kami Dengan membaca Al-Quran Dengan berfikir kepadamu Ya Allah Minta sayang yang kau ya Rab Engkau pemilik alam semesta ini Ya Allah Kami berharap besar kepadamu Akan datangnya bulan Ramadhan Kami dapat menikmati bulan Ramadhan Dengan mengais pahala dan ibadah Di sisimu ya Allah